agar bisa menghasilkan mm -hmm. rokok yang bagus nih sobat lintinger ini ini lintingan yang keberapa Bang Andi? keempat ya? Keempat. nah ini nyaris ketiga ini oh yang ketiga oh, yang ketiga. ketiga tapi masih belum belum Pak belum sempurna nah, nah. Belum, Bang masih... Andi sudah makin mahir nih di lintingan <laughs> ketiga sobat lintinger ternyata tidak sulit sobat lintinger ya yang ingin mencoba melinting rokok tinggi dengan alat Gulung tangan ya atau hand roller seperti ini. Nah. Halo sobat lintinger pecinta tembakau dimanapun berada. Assalamualaikum salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo budaya. Uh, di hari ini kita kedatangan lintinger baru nih mencoba rokok tingwe ya. Ini pertama kali membuat rokok lintingan lem lem lemnya lemnya dibanyakin nggak apa apa ini suasana di yos bakuai suasana linting bareng ini mencoba tembakau flavor ya, flavor aroma anggur. mudah-mudahan animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok tipe, seperti ingat ekonomis hemat, murah bermarem penasaran sobat ini kan pengalaman pertama kali bang siapa namanya mas? Oh, Montag punang jurokulu, bang Andi. Jikuai, jiku si, kan buka mai. Bang Andi ini pengalaman pertama nih sobat ini kan penting sudah jadi satu, mau dibakar nanti dulu katanya nanti jadi semua mulai terasa asin, merasakan asik penting. kayu apa sama nah. ya, ya, nah, gitu. Ya ini bulu bambu, bambu bambu ini dia. Itu yang itu ada tuh model bambu. Tapi sekarang udah pakai plastik enggak pakai ini karena kalau pakai kayu kan ongkos kirimnya jadi tambah berat nih online ya. kan. Lebih buat plastik. Ini bang Andi melinting untuk batang ke-4, rotok ke-4 ini masih mencari e, cara yang pas agar bisa menghasilkan rokok yang bagus sobat, ini ini lintingan yang keberapa bang Andi keempat ya Kepat. nah ini, cari ketiga ini. Ketiga ini. Oh, yang ketiga ini oh, yang ketiga yang nah, belum, belum, ketiga Bang Andi sudah makin mahir nih di lintingan yang hmm. tinggal Ternyata tidak sulit sebelah lintingannya yang ingin mencoba melinting rotolting B dengan alat gulung tangan ya atau hand roller seperti ini. Ini bukti baru pertama kali Bang Andi ini langsung jadi nih. Ya, ini. iya ini sudah lumayan ini hasilnya. Coba rokok tembakau aroma uh, anggur, ya. ya tetap ke apa ketahan sama cetakannya itu lariknya dia cuman padat terus em, apa longgar gitu aja apa kurang apa aja ya bang kurang lemnya? kurang kurang padat nah. ini terlalu halus itu, kalau ada yang halus bener harus banyak lagi ya. misinya? iya gak apa-apa, jadi mulai diisi banyak juga nggak apa-apa nanti kan resikonya paling cuma padat nih terus mulai belajar kedua, yang sedang-sedang aja gitu kan gak masalah yang penting nanti terakhir kerapian rokoknya ya kan lertet-lertet apa enggak Vai <laughs> konten,